Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Pijat terapi Mas Yanto kali ini saya kedatangan tamu dengan Pak Yudi ini beliau ada keluhan ke seleo pergelangan tangan jadi habis main tennis jadi kalau digerakin atau diputer gini pergerakannya terbatas nah, ini agak sakit dan pergerakannya terbatas coba kita akan bantu rilis dan semoga keluarnya berkurang. Nah, kalau ini sakit, Pak. Oke. Okay. Tuh, yang di belakang sini, Pak. Oke. Okay. Oh. Nih, coba turun, Pak. Oke. Okay. Kita akan bantu relaks. Loh, hmm, sakit nih, Pak. Ayo terus mm -hmm. Oh. Ini mm -hmm. oh. mm -hmm. Oh, so, ya, kan masih ketarik. Ini kali ini masih tertarik. Ini kalau kalau ini enggak dibalikin dulu, ini enggak bisa. Yeah. Nah, ini, ini kan, ini dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, ini dia, dia, dia, dia, dia, ini Aisna hise. Nice, ya. <laughs> oh mantan, mantan Ini yang mas pen ya benar benar sakit kepala tanduk dulu, Ben kaget Sakit pukulan kencang. kok hmm. mm. yeah. Iya karena kalau cuma langsung di reposisi ya enggak ngaruh Pak harus dirilis dulu. Mas. Hmm. Nah. Taruh lagi, taruh. Taruh. Hmm. kadang, -kadang sama ng ngakang langkah oke bukan kelihatan uh -huh. ini belum ini belum. ya. sakit eh ah? uh, hmm? yang sini, yang kesini sakit. ini enggak. ini Hmm. Enggak. Hmm. Nah. Hmm. enggak, enggak, enggak, gini kalau oh, tahan tangan tahan tahan gini, tahan gini. oh ini ya, tarik pasti Tari kita cari. Jadi badan sama akan tarik ke belakang, Jangan ikut badannya ya, hmm. mas, lepas lagi sedikit lagi sedikit oke coba ya. masih ada berat yang ini hmm. yang ini ya. ini ini <coughs> tidak ada tidak, tidak, tidak apa-apa nanti-nanti posisi yang kalau Mm. Mm. Mm. Mm. berakhirlesnya kan naik tuh sekarang ya relax, relaks sih sih nah relaks ini kan tuh mm. Hmm. Eh. Halo, Sai. Hmm. Ih, uh. iki asli ini kan tangan sampan kan cedera, Pak. Cedera sing kedu skating itu iket ini cedek emas Mas. Ya, hmm. ya? Oh. Akhirnya, oke, coba. Iya, oke, iya, udah. aman dong, coba, berasa berasa nih, Nah. Ini, ini mau kan sokanikan dengan jenggeseran. Soalnya kan omlah -omla itu ya suka bengkak. Mau kan bengkak iki. Mm -hmm. uh, dan Hmm. Terus sekarang ya tes ya. Saken mm. enggak? Hmm. Saken enggak? Ini Ini? Enggak. Ini? Enggak. ini? Enggak. Uh, aman. Ya. Okay. Oke, okay. okay. Sembuh alhamdulillah. Okay.